Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal di jalan tol tanggal 4 November tahun 2021. Berikut kumpulan beberapa unggahan Vanessa Angel dan suami yang mencuri perhatian netizen plus 6 dan bikin merinding. Hai Galah, semoga kamu nonton ini Mami masih ada. bapaknya ngomong. Ya udah Apapun yang Mami mau lakuin Percayalah dia ngelakuin yang terbaik dalam hidupnya buat kamu Dia bertahan buat kamu Dia saat di penjara pun Maksain ngompa uh, Asinya demi kamu Apapun yang dilakuin semua demi kamu Dia sayang, dia cinta sama kamu Semua buat kamu, tolong sayangi dia hargai dia Lebih dari kamu menghargai papi itu Makasih anak Apapun yang Mami uh lakuin di masa lalu semoga gala bisa ngerti kalau uh, Mami sayang sama Gala semoga Mami uh, semoga gala bangga sama Mami semoga semoga Gala bisa tahu perjuangan Mami sama Papi dulunya seperti apa Mami. Maafin Mami kalau Mami belum bisa jadi ibu yang baik tapi uh, Mami akan terus berusaha jadi ibu yang baik buat Gala Oh ya kalau hari ini hari terakhir aku di dunia ini kamu mati? Oh iyalah. <gak> kok mati, pi? jadi hari terakhir lu di sini, ini, mati? mati aja lah. Oh, jadi mati, mati lagi, pusing malah gue kira, -kira. Iya. Lah, kan udah dapet warisan dari asuransi kita, ya kan udah oh, cukup lah. iya loh kasihan banget tuh anak dulu. itu ada jauh dia urusin, urusin hmm. jod asuransinya jod kerja. Jodh. gimana tanggapannya bulan Oktober, November, banyak kali yang ulang tahun tuh. ngerti lagi, Desember ya gue ulang tahun. tau banget